Halo tinggal-tinggal semuanya Ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim Dan hari ini Stella Kim akan memperkenalkan sebuah game Yang bakalan launching di tahun 2023 Tepatnya bulan Februari 2023 Dan game yang satu ini bakalan seru banget Karena kita semua diajak untuk berpetualang Menjadi seorang Detektif. Jadi teman-teman yang pada pengen menjadi detektif harus banget wajib buat main game yang satu ini. Ico, Detektif, Eves, Animal in Danger. 생태탐정 이베스 위기생명 Teman-teman akan merasakan bagaimana menegangkannya dan betapa serunya petualangan dari setiap episode dan juga banyak banget. Teka-teki yang harus dipecahkan dalam game yang satu ini Karena si Eve ini suka sekali dan hobi berpetualang teman-teman Maka itu akhirnya dia memutuskan untuk berprofesi menjadi seorang detektif Nah dia juga bisa dibilang udah cukup terkenal di kalangan para hewan Yang sedang bahaya atau membutuhkan pertolongan, bantuan Dan juga untuk menyelesaikan sebuah masalah Dia ini terinspirasi oleh Sherlock Holmes Si Eve ini juga mempunyai kemampuan untuk berpetualang dan berteleportasi ke masa lalu. Tentunya selain Eve si detatif ini bakalan ada karakter-karakter yang lainnya yang akan teman-teman temui selangkah demi selangkah setiap episode. Oke. Okay? Jadi sekarang saya lagi makan coba untuk main gameplay episode yang pertama. Ini ada seekor burung. Jadi burung ini jenisnya adalah Young Region Honey Eater. Burung yang berasal dari Australia ini, dia dikabarkan akan punah. Jadi kita sama-sama langsung aja ke Australia, teman-teman. Oke. Okay? Nah, sesampainya di sana, benar-benar udah hutannya tuh udah hancur gitu teman-teman ya. Udah sepertinya tidak ada kehidupan di sana. Jadi akhirnya si Eves ini memutuskan untuk berpetualang mencari tahu di masa lalu. Wow, ternyata teman-teman. Jadi di masa lalu itu ternyata terjadi kebakaran yang begitu hebat. Jadi burung ini yang berwarna biru ini, dia memberikan misi. Starkey harus mencari tiga buah pohon yang bakalan bisa dibuat sangkar. Oke, Starkey yang pertama udah berhasil. Terus yang kedua. Oke, ini juga berhasil. Oke, dan akhirnya, Zalaki udah selesai ketiga misinya, jadi Zalaki langsung berikan ke dia. Oke, dan dia kira berterima kasih. Lalu dia mengatakan kalau Zalaki harus bertemu dengan Koala. Huh, oh, jadi, koalanya ini terlihat sangat sedih sekarat gitu, teman-teman. Ya, aduh, Zalaki harus cari air untuk koala dulu. Dulunya di tempat ini adalah air terjun. Wow, bagus banget ya, teman-teman. Seperti di sini deh, ah, huh, tuh kan. Jadi masih ada sumber airnya di dalam Jadi kita udah dapat, Kita simpan Tiring Oke okay. Kita menuju ke koala Wuh kira koalanya udah minum Jadi dia sangat berterima kasih uh, kira dia sedikit punya tenaga Aduh Tapi sepertinya teman-teman Si koalanya ini masih belum bisa berbicara Tetapi dia sepertinya juga kelaparan Jadi sekarang Stellakim mau cari makanan buat dia ya Kita coba panjat Oh tapi Selakim bertemu dengan Tupai Oh my god Jadi Tupainya ini melarang Selakim. Dia marah banget Karena ini adalah daerahnya dia Jadi daerah kekuasannya dia Oh ya pun. Kim, oh my god oh, Wow mengerikan juga ya ternyata Dia mengatakan kalau itu adalah daerah kekuasaannya dia Dan kita tidak boleh menyentuhnya Oke okay, teman-teman tapi sepertinya uh, Si Eve sini ada ide juga Dia bakalan mau memberikan sesuatu Menukarkan barter gitu sama si Tupai ini Kalau misalnya kita tukarkan barang yang berharga lainnya Mungkin dia mau tukar dengan daun untuk si koala Nah mudah-mudahan dia mau yang ini teman-teman oh, Dia mau akhirnya teman-teman Oke okay, setelah Kim berhasil mendapatkan daunnya Oke okay, kita ke koalanya dulu lagi Aduh kasihan banget ya Koala makan, tuh kan dia makan nyam, nyam. Oh, Dia mengatakan sesuatu yang penting banget teman-teman Jadi dia menyuruh Stella Kim menuju ke arah jalan di samping sana Jadi ada di antara bebatuan Yes, tak berhasil Oke okay, kita masuk ke masa lalu oh, Si burung jenis region honey eater yang berasal dari Australia ini Dia tuh ternyata karena kebakaran begitu hebat di luar Jadi akhirnya dia sembunyi di sebuah gua namun akhirnya gua tersebut kejatuhan sama pohon-pohon yang lain jadi dia terjebak di dalam tidak ada yang menyelamatkan dia tapi mudah-mudahan dia masih selamat atau masih hidup ya yeah, ya yeah, siap yeah, siap yeah, siap yeah. oke okay, berhasil dibuka Wah. Wow. jadi misi yang pertama berhasil gimana teman-teman semuanya setelah game hari ini udah memperkenalkan dan gameplay semuanya Animal in Danger bersama Detective Eves yang keren banget Oke, jadi kita tunggu aja Semoga segera bisa kita download Di Google Play Store atau di App Store Jadi semua teman-teman bisa main segera dan jadi detektif Oke teman-teman semuanya Jadi kalau gitu Stella Kim review dan gameplaynya Buat game Animal in Danger Detective Eves Sampai di sini dulu ya Semuanya gimana? Seru banget kan? Kalau gitu Stella Kim bakal kembali lagi Tentunya dengan video yang lebih menarik lagi Di channel Stella Kim Bye bye semuanya Stella Kim mau berlanjut ke episode 2 Detektif Eve's Animal in Danger Sampai jumpa